Selamat kembali bersama saya, Safwan. Dan hari ini, kita akan bermain game yang bertajuk SCP 8, aku dah lupa nombor dia Okay So, ini adalah game pertama SCP, aku tak pernah main game SCP Jadi, tak perlu buang masa, jomlah Alright, recording Ready, let's go Okay, dah mula uh, Kita sampai kat tempat mana ni, aku tak tahu ni shopping mall ke apa ke tapi ada orang tengah main piano kita ada fps f3 okey right, kita ada flashlight okey gpu macam biasa memang full fully je mampu sama dia okey oh banyak juga patung-patung kat sini so tazelah aku acp ni adalah SCP yang berkaitan dengan patung ah kan SCP ni macam secret project kan ada macam-macam project so salah satu apa enemy dia ataupun project tu dia nak reka Salah satunya adalah patung lah uh, Soal kali ni kita akan main yang patung punya Sebab banyak-banyak game SCP yang lain-lain Yang apa ni Oh aku kena buka flashlight uh, ke? Yang ada hantu lain-lain uh, Tapi untuk SCP ni dia Hantu yang patung lah oh, dia, punya, dia punya apa ni dinding dia dah tercabut dia punya cat Sebab nampak butter Oh ya Allah Alamak ada patung Okay ada generator Okay So patung ni kita kena hati-hati okay Mungkin diorang ada kuasa apa Diorang boleh membunuh aku ke apa Oh ah, Kita dapat kunci Wow Papak wow, wow, wow. lah kuat gila bunyi apa tu Jadi diorang bergerak ke apa Kau duduk sini jangan diam okay Lima-lima orang ni duduk jangan diam Oh aku dapat ada paip belum tu wow, wow wow wow ada paip so, kita buka Ya, orang menangis. Siapa yang menangis tu? Yo yo yo. Ah. Uh, Okey, tak tu? Udah oh, dia, dia menangis ya. Ya, aku kena pergi generator kan. Wih janganlah macam tu eh cuba wih Jangan buat bunyi menangis-nangis tu ok Sebab SCP ni dia jenis patung kan eh? jadi kita tak tahu Patung dia macam mana kemungkin aku kena pandang belakang Untuk pastikan patung tu tak bergerak Ok patung ni masih banyak lagi Ok dia orang masih tak bertukar lagi aku boleh isi minyak Nambang apa ni Ok isi glock, glock, glock, glock, glock, glock, glock, glock. isi minyak There we go. Lampu sudah pun dibuka. Baik. Hey. Baik. Kita buka. Pump air tu. Eh. Dan kita boleh masuk. Wah. Yo, yo, yo. yo. Oh, ho, ho. Jangan. Jangan begitu, ya. Oh, tu lah. Dia kalau kita padam lampu. Ketulah macam ni? Oh. Oh, dia hilang. Pintu dengan pintu pintu sekali hilang. Oh ada pintu ada. Dia nak suruh kita ikut pergi inilah. Ya, dah kering nampaknya. Mari kita terus. Oh kita karakter perempuan. Please no. Assalamualaikum. Dua orang kena seksa siak Eksperimen Tapi SCP ni memang penuh dengan eksperimen Aku eksperimen kau Kau eksperimen aku Apa ni? Cermin? Apa ni? Allah dia main kod pula dah ABD ATBCA 8 11 92 17 There we go Easy untuk aku Gerak lu Wow Dia menantikan kedatangan aku Waalaikumussalam. Ah, tadi kau buka pintu dah sekarang ni kau tutup pula tak nak bagi aku masuk. Alamak. Jangan macam tu. Hoi, terkejut aku. Hari ni aku memang tersenyap je weh. Okay, pintu ni, pintu ni boleh masuk. Uh, gelapnya. Okay, guys, ready guys, berlindung, berlindung, berlindung. Berlindung ya. Yeah? berlindung daripada segala kejahatan. Okay, kita lalu. Weh, <SILENGALAN> <SILENGALAN> <SILENGALAN> <SILENGALAN> Allah, akbar. Hello Kitty tu. Dia pakai baju Hello Kitty. Ui, jangan pijat jantung aku. Ui, si Reza, jantung aku. Ah, sudah aku masuk ke syurga pula ni. Ya Allah, apakah ini? <SILENGALAN> apakah ini? Syurga. Ah, awan HD. Matahari Aduh, apa ni? Ini dah macam, apa ni? Dread out Kalau mati kan kita masuk macam dekat dunia lain eh Bu kata kalau nak Dia nak menerangi hidup aku Alright, aku simple kan lah, aku tak nak bagi korang dengar dengar banyak-banyak okay. okay, kita duduk balik, kita duduk balik, okay? Tadi-kali -tadi, tadi tu apa, benda sembah merapu tu semua Eh matahari teletabis tu Lantak lah Okay tahu tau aku dah tiba-tiba Sini lepas tu E tu interact Tak habis-habis lagi kat bawah tu Tak hilang-hilang pun So <laughs> betul dia Alright so aku macam tak boleh nak jalan ni Nak pengsan lah Nak pengsan lah Aku rasa kita dah mati dah ni Kita dah mati ya. Oh Kita masuk balik kat tempat awal kita tadi Ya yeah, kita jadilah Patung juga kena sumpah juga. Itulah dia power SCP tu, dia boleh menukar orang menjadi patung. Wow, sungguh hebat. Ah tu tajuk dia, SCP 847. Setulah so, dia guys. Hari ni game dia simple je. Alright. Ada lah juga momen-momen yang menakutkan. Dia punya most freak best. Uh, jump scare dia okeylah. Okey aku terkejut juga sebab of course aku main volume 200. Of course terkejut. Uh, oh lepas sambungan ke SCP-606 Oh The Teacher-606 Oh ada dua lah SCP Maknanya Matahari tadi 606 Lepas tu yang patung tadi 848 Okay itulah dia Game SCP Kalau korang suka dengan video ni macam biasa lah Korang like uh, Korang subscribe Korang share Okay hari ni mungkin kurang sikit seram dia Ah, uh, Tapi aku ada juga terkejut So okay lah kita akan jumpa lagi dalam video akan datang Terima kasih kerana menonton Assalamualaikum Dan bye-bye